teman, Ayo kita belajar berhitung Ayo kita belajar berhitung Satu sampai dengan sepuluh Ayo kita belajar bersama-sama Yang kamu lihat Satu Berapa jumlah boneka beruang Yang kamu lihat Satu Dua Apa jumlah mainan yang kamu lihat Satu Dua Tiga Berapa jumlah drum yang kamu lihat 1, 2, 3, 4 Berapa jumlah bola yang kamu lihat 1, 2, 3, 4, 5 Berapa jumlah mobil yang kamu lihat? satu, 2, 3, 4 Lima enam, berapa jumlah ring donat yang kamu lihat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jumlah kapal yang kamu lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Berapa jumlah anak bebek yang kamu lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Berapa jumlah kubus yang kamu lihat? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Berapa jumlah rumah yang kamu lihat? Satu Berapa jumlah boneka beruang yang kamu lihat? Satu Dua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 Satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa jumlah mobil yang kamu lihat? Satu, dua, tiga, empat. 5 6 Berapa jumlah ring donat yang kamu lihat? 1 2 3 4 5 6 7 Berapa jumlah kapal yang kamu lihat? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. berapa jumlah anak bebek yang kamu lihat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan Berapa jumlah kubus yang kamu lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe Bye, see you